Baiklah para sahabat leselor dimanapun kalian berada Untuk menemani santai malam kalian saat ini Pemimpin akan memberikan vitamin-vitamin bahagia Vitamin lengkap dari Lesti dan Rizky Bilar Serta BBL ya, kita lihat ke unjan pertama Ada mama spesial vitamin yang kita dapatkan Saat bunda Lesti dan Papa Bilar Ini tentunya ke acara baby showernya Adis Gilang Wow, Masya Allah banget ya dua pasangan yang sangat luar biasa semoga selalu menginspirasi banyak orang dan mudah-mudahan persahabatnya semakin banyak support dan doa yang diberikan terutama kepada idola kesayangan kita momen ini pun ripos kembali oleh aku Lesti Team. ada kalimat caption yang dituliskan Panda di acara baby shower adis gilang persabat ya? Dua jam yang lalu, Bunda Lesti Papa Pilar berada di acara baby shower Adi Skilang. Masya Allah, banget ya! Kita bahagia sekali, dan tentunya kita merasa bangga dibuat oleh Bunda Lesti dan Papa Pilar. Dan kita lihat, bersahabat semakin lengkap. Tentunya idola kesenangan kita selalu ditemani oleh BBL, anak yang sangat luar biasa, vitaminnya lengkap ya, Les, Lar, dan Abang L. Masya Allah, Abang L semakin menggemaskan dan tentu emang idola kesengan kita selalu menjadi pusat perhatian. Banyak sekali orang-orang atau tamu undangan yang ingin berfoto bareng Bunda Lesti dan Abang L, Masya Allah. Luar biasa Dan kita lihat persahabat ya baby L Ini memang sudah merti banget kamera Giliran di foto Abang El diam sambil ngenyotin tangannya ya Masya Allah kita tentunya dibuat selalu bangga oleh idola kita Doakan yang terbaik persahabat untuk keluarga Leslar Semoga rumah tangga idola kita langgeng bahagia dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik dan untuk berikutnya juga bersahabat kembali kita mendapatkan informasi dari Leslar Anskorsik mengenai acara yang akan dibintangi oleh Bunda Lesti yani akan hadir acara konser final drawing Piala Dunia Qatar 2022 yang akan disiarkan hari Jumat tanggal 1 April live disiarkan secara langsung pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di Indosiar ini suatu kebanggaan karena Bunda Lesi Gejora akan tampil kembali di acara Indosiar hari Jumat persahabat Masya Allah banget ya, enggak ada capeknya idola kesayangan kita multi talentan mudah-mudahan memasuki bulan suci Ramadan, semakin berkah barokah dan semuanya diberikan kelancaran kita tentunya simak juga di kalimat kepsen yang dituliskan oleh Leslar Andes Gorsi Masya Allah Bunda, berkah terus si artis multitalent, nyanyi, acting, host, bisnis, apalagi ayo Gaskin bun, semangat bunda, kita akan selalu support dibalik istri yang hebat Ada ridho suami yang luar biasa hebat, keren, keren, keren Mereka emang pasangan saling melengkapi catat tanggalnya plan, kalendernya buletin, tuh persahabat ya, jangan lupa hari Jumat tanggal 1 April live pukul 20.30 waktu Syabarat, indonesia barat di Indosiar bakal hadir inilah kita yang akan mengisi acara tersebut. Berikutnya kita lihat juga persahabat. Di sini ada vitamin bahagia yang kita dapatkan di channel YouTube-nya Papa Bilar. Ini ngeblar nyobain Mustang, Tuh persahabat. Masya Allah Papa Bilar lagi main game ya. Kita support juga, kita dukung juga untuk karya-karya terbaik dari idola kesayangan kita. Dan untuk kabar terbaru berikutnya, malam ini tentunya memang kita dikasih vitamin yang sangat membahagiakan sekali. Lesla, setelah ke acara Baby Shower Adis Gilang, ternyata langsung ke tempat acara Ultahnya Kak Asila, anak dari Afir Anzhi, Masya Allah, langsung disuguhkan momen haru, membuat kita tentunya ikutan menangis bersahabat ya saat melihat pelukan dari bunda lesti kepada kak asila masya allah semoga silaturahmi tetap terjaga dengan baik kita patut bangga kita tetap patut bahagia sekali masya allah semoga selalu dimudahkan apapun yang dilakukan untuk idola kesayangan kita